Ya, selamat pagi Kamila Selamat pagi Bu Gimana hari ini? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Sudah Oke, boleh Ibu lihat tren pramu? Hmm. Hmm, apa rencana tindakanmu hari ini? Hari ini rencana akan Anda bisa teaching oleh Nusa Chasmenu Seperti yang kemarin saya infokan. kan ya, Nusa kedua ya Iya Bu Kira-kira apa sih pengertian metode perawatan kanguru itu? PMK adalah perawatan metode kanguru atau mm -hmm. kanguru mother care yang biasa disingkat dengan KMC. Mm -hmm. uh, sistem ini meniru si kanguru, menempatkan anaknya pada kantong si ibu kanguru. Nah, manfaat dari PMK ini utamanya adalah mencegah hipotermi atau kedinginan pada bayi. Oh. kamu sudah siapkan keluarganya? Sudah. Bu. Sudah kontrak? Sudah. Bu. Baik, sekarang kita ke Nurse Jasmine ya. Baik. Siang Pak Azhar. Oke Pak Azhar, sesuai kontrak kemarin Hari ini kita akan Melakukan perawatan metode kangguru ya Hari ini Ada Budame Dosen kami Kemudian ada mahasiswa kami Kamila Hari ini mereka akan ikut Untuk perawatan metode kangguru ya Pak ya Oke, Bapak masih ingat uh, Alat apa saja Untuk melakukan perawatan metode kangguru? ini ada baju berkancing Oke baju, baju. kancing depan ya Pak yang ya yang besar terus di sini ada selendang Oke selendang ini yang panjang atau bisa juga pakai kain khusus perawatan metode kangguru sudah banyak sekarang dijual selanjutnya apalagi Pak di sini ada topi bayi Oke topi bayi kemudian di sini ada popok Oke pakai popok ya biar bayinya tidak tipis. Selanjutnya, di sini ada termometer, ya termometer, terus di sini ada botol susu bayi. Oke, botol susu bayi berhubung sekarang PMK-nya ayatnya otomatis kalau mau menyusui kita pakai botol ASI. Tapi kalau ibunya yang melakukan PMK, berarti cukup langsung disusui langsung. Jadi pakai ASI eksklusif. Oke, Bapak kita mulai saja. Untuk perawatan metode kangburunya, silakan bapak buka bajunya. Yang pertama kita lakukan ke bayinya adalah kita buka semua bajunya, kemudian kita pakaikan popok saja. Sebaiknya popok yang baru. Boleh pakai bajunya dulu pak, yang ini biar nggak pedinginan. Yeah. Oke, buka lagi, Pak. Kalau udah ini, adanya mungkin ke depan, bapak kali mau lihat cara memasangnya. Oke, taruh sini aja, Pak. Bapak -bapak. Jadi, untuk PMK pada bapak-bapak atau ayahnya, kita letakkan di antara kedua payudaranya. Nah, agak ke bawah lagi Pak. Satu tangan itu menopang si bokongnya. Satu lagi menopang si leher sama kepalanya. Nah kemudian kita posisikan si kakinya itu seperti kaki kodok. Begitu juga tangannya kita keataskan dan kepalanya kita miringkan ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Lalu kita pasangkan kainnya. Nah, kain ini cukup dibat satu kali. Jadi, seperti ini, lepas tangannya satu kali. Ya. Boleh muter, Pak. Nah, untuk mengaitkan, kita cukup kaitkan, tapi jangan terlalu kencang. Oke, segini saja sudah cukup kuat. Oke, kemudian kita pasangkan si baju yang longgarnya tadi. Nah, posisinya seperti ini Oke, jadi si bayi Kulit bayi langsung menempel ke kulit ayahnya Kenapa sih PMK ini dilakukan? PMK ini dilakukan Terutama pada bayi-bayi BBLR Yaitu berat lahirnya kurang dari 2,5 kg atau 250 gram Kemudian bisa juga dilakukan pada bayi prematur Karena menurut literatur, 2 per 3 bayi prematur Itu biasanya terlahir dengan BBLR Nah, selain untuk mencegah hipotermi Kenapa mencegah hipotermi? Karena kan panas si ayah ditransfer langsung ke bayi Kemudian panas si bayi juga ditransfer langsung ke si ayah Jadi mereka akan punya Panas yang sama Jadi saling mentransfer panas Kemudian selain untuk mencegah hipotermi BBLR juga dapat meningkatkan berat badan Karena metabolismenya akan membaik Dengan dilakukan PMK ini Selain itu Metode ini kan juga sangat murah ya Bapak Ibu Karena kita cuma memerlukan kain dan baju Kemudian dapat juga terjalin Kasih sayang antara si ayah dengan si bayinya Namun ada beberapa catatan yang harus diperhatikan Satu, PMK ini dapat berhasil kalau misal dikerjakan minimal satu jam Jadi pastikan si bapak atau si ibunya yang akan melakukan PMK Sudah ke toilet terlebih dahulu Kemudian sudah mandi terlebih dahulu Kalau misal Bapaknya merokok, jangan lupa suruh sikat gigi terlebih dahulu karena mereka harus ada kontak mata. Jadi usahakan Bapak nanti uh, lihat bayinya ya Pak ya, boleh diajak ngobrol, boleh sambil nyanyi, dan sebagainya. Oke, okay? itulah tadi uh, cara melakukan perawatan metode kanguru atau sering disebut juga skin to skin atau kanguru mother care. Oke Ibu atau adik ada yang ditanyakan? Cukup jelas Pak oh, cukup jelas ya Oke Bapak silahkan duduk e, Nanti setengah jam lagi kita lihat ya Bapak ya Baiknya. E, PMK ini dapat dihentikan kalau bayinya kelihatan kebiruan atau terlalu dingin Atau bayinya misal dia rewel banget Pak Nanti Bapak boleh e, pencet bel di samping kalau gitu kami permisi dulu, kalau bayinya mau nyusu, disusuin aja, Pak. Kasih, Pak. Eh, kami pamit dulu ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Eh, selamat siang. Kasih, Setelah kita lakukan bedside teaching, menyenangkan bu, sangat bermanfaat, sekaligus saya bangga menjadi perawat. Good, ya. Kita bisa membuat keluarganya tambah pinter, karena pasien itu nggak selamanya mandiri sama kita. Bisa kita mandirikan. Jadi setiap ...apapun yang kita ajarkan ke pasien itu bisa bermanfaat bagi dia, ya? Jadi bangga kamu jadi perawat? Bangga, Bisa menolong orang, gitu, ya? Nah, jangan lupa kamu dokumentasikan, ya? Iya. buka. Dokumentasikan, Apa yang perlu? Tanggalnya, ...jamnya, ...dan nama Anda. Oke. Okay. Setiap apapun yang kita lakukan, harus kita dokumentasikan. Ada yang mau ditanyakan Kamila? Sudah cukup jelas, Bu. Baik, sampai ketemu Baik. lagi ya besok Baik. ya. Selamat siang.